pada sebuah dokumen lembar kerja seperti ini. Langsung saja teman-teman. Misalnya kita akan membuat penomoran di makalah ini. Nah, untuk mem membuat penomoran yang berbeda, nanti kita menggunakan page break. Letaknya di page layout. Teman-teman pilih page layout, lalu di break, terus di next page untuk penerapannya langsung saja sebelumnya kita masukkan nomornya dulu untuk memasukkan nomornya kita pilih insert pick number nah ini ada pilihan top top ini di atas atau di bawah nah kita pilih di bawah saja di tengah pilih yang ini dipilih. Nah, sudah masuk teman teman ini penomorannya nah untuk memformat ini tinggal di blok di blok di home terus pilih sama, sama pilih yang standar aja temennya normal ini dibuat 12 kalau sudah kita di decide me terus di-close nah sudah jadi nah untuk mengganti formatnya sama untuk membuka ini teman-teman ini di area ini diklik dua kali ya nah biar terbuka seperti footer nanya yang header dan footernya. Caranya diklik dua kali di arah sini. Nah akhirnya akhirnya muncul seperti ini bisa dibuka. Nah untuk mengganti formatnya cukup kalian kan cukup di blok, terus nih di pack number, tag number terus format tag number. Nah teman-teman bisa menggantinya dengan nah ini ada abc. Nah ini biasanya i ya kita ganti dengan i. Nah, sudah berganti sampai ke bawah. Kalau sudah, kita close. I, i 2 dan sampai ke bawah. Nah, kalau ini kan biasanya halamannya bukan i 1 Nah, ini fungsinya page break, break di sini, teman-teman. Jadi nanti di break antara ini dengan halaman i 2 ini dengan halaman ini pendahuluan ini. Caranya pertama-tama kita naikkan dulu teman-teman. Nah bab satu ini kita naikkan di sini satu enteran ya teman-teman. Bila di enter nah turun satu itu seperti itu di awal sini. Setelah itu teman-teman pilih back layout, pilih break terus pilih next pack. Nah secara otomatis ini turun. Setelah itu di dulu coba nah ini sudah terbrik untuk mengetahui ini terbrik atau belum caranya di menu home ini teman-teman. di home terus ini yang menu ini show atau height ini bisa teman-teman munculkan nah ada tulisannya section break next page nah berarti breaknya sini. nah untuk menghilangkan cukup menekan ini lagi setelah ini, kita ingin mengganti. Nah, ini menjadi satu. Caranya ini karena sudah di hybrid, klik dua kali di sini. Nah, ini link to preview ini diklik. Terus ditaruh di sini kursornya. Link to preview ini diklik lagi. Kalau sudah, ini tinggal dihapus. Diganti dengan format biasa, angka 1, 2, 3. Nah, ini dipilih start dari satu, Karena ingin mulai angka dari satu. Tinggal di OK. Setelah itu tinggal dimasukkan. Caranya sama. Take number. Nah, karena di bawah, kita pilih bottom. Terus yang di bawah. Nah sudah jadi. Ini akan berbeda. Ini dua. Ini jadi satu biasa. Nah seperti tadi untuk menata formatnya karena ini selalu berubah temnya roman kita akan di dua. Nah sudah selesai. Setelah itu kita close di side kita close. Sudah jadi satu. Nah ini tadi kita kita membuat break antara ini dengan ini. Jadi berbeda. Nah untuk untuk membring lagi biasanya ini kan bukan di bawah tapi di pojokan sini. Sama teman-teman caranya ditaruh kursornya ditaruh di sini depan ini, terus di backspace dihapus backspace di backspace teman-teman. Setelah naik, nah ini setelah seperti ini di backspace satu kali ya. Terus, Langsung seperti tadi, back out, break next back. Nah, ini ditata kembali di tepi untuk mengetahui tadi terbit atau enggak, sama seperti tadi di home, di show. Di show. Ini sudah hai, Break. nah ini terus nah ini kalau ini soalnya hmm, bentar teman-teman ini gak nampak kalau ini, kalau ada tulisannya show tidak kelihatan coba oh ya teman-teman kalau tulisan section breaknya ini tidak, tidak muncul untuk mengeceknya, adalah ini diklik dua kali di area sini di headernya ini, lalu di cek ini. Kalau ini menyala seperti ini, link to preview ini berarti ini terbreak Kalau tidak menyala mati seperti ini, nggak bisa di -click. ini berarti belum terbit Nah sekarang sudah, tinggal membuat yang berbeda. Seperti tadi di klik dua kali, terus di link ini untuk revisi. Sama, taruh kursor di bawah, link lagi untuk revisi. Setelah itu dibuat penomorannya ditaruh di sini karena ini di atas di sini untuk ini back number lagi di top kanan kita ganti di blok dulu back number format dimulai start dari dua kita blog lagi kita pilih namanya Roman 2 Nah selesai. Ini jadi satu, ini dua. Nah ini karena ini sudah di sini, ini dihapus saja. Ini dua kali, udah. Sudah hilang. Halamannya tinggal di sini. Satu, dua. Sekarang halaman 3 Nah kalau halaman 3 biasanya kalau di bab ini di bawah sini ya teman-teman, maka ini di break lagi. Caranya sama. Ini ataskan lagi. Backlight layout, klik next page. Setelah itu ditata, ditengahkan. Nah, klik dua kali di link ini diklik. Kursinya harus ini Link juga diklik lagi. Setelah itu ini dihapus di bawah, berarti back number tem di tengah, nah jadi. jadi tadi kita lupa dulu close nah selesai 2, wah oh, 3 teman-teman salah, cek lagi kita hapus back number, format startnya di lagi tem nah tiga tinggalkan formatnya jadi nah sudah ini dua di tiganya di sini ini kembalikan saja so nya jangan tidak banyak bingung tulisannya sudah tiga di bawah karena kalau tidak ada babnya ini sudah di pojok kanan maka di klik lagi yang area ini caranya sama kita taruh di sini kita backspace sekali saja sekali saja setelah itu back layout klik next back ditata di lagi setelah itu diklik dua kali linknya diklik, taruh lagi di sini kursornya, linknya diklik lagi. Ini dia ditaruh di atas karena pengen di atas di sini. Back number, di format dulu, mulai dari 4 Di top atas, nah disini atas, time Roman hai, hai, close hai, hai, hai, 5 terus bener hai, semua sampai ke bawah hai, babnya kalau ada hai, hai, hai, di di bawah Sementara masih terus benar di pojokan bocuan, Nah, ketemu buka tiga penutup berarti di bawah sini. Caranya sama, ini di atas kan kira-kira segini. Pokoknya satu enter ya teman, -teman. di enter turun di situ. Backspace sekali setelah di sini, lalu di back layout lagi, di big next back akan dulu diklik dua kali di diasi ini linknya diklik dipindah ke bawah linknya juga diklik nah ini dia pos dilihat dulu 22 dua, dua, berarti 23 dua, di bawah back number formatnya 23 23 kedua kali dikat dimasukkan temp di tengah. Nah, 23 blok dikembalikan ke time your roman. Sudah the side close. Sudah 23. 22 23 24B Karena ini bukan bab, berarti di sini kita buat backpick lagi caranya sama. Kita atas klik layout, klik next Kita klik dua kali link to previous sama link to previous dihapus dilanjutkan berarti 24 page number format ini diganti 24 Oke okay. tinggal membuat penumorannya top kanan 24 blok lagi ganti time roman nah, sudah benar side di close akhirnya disini 23, 24 nah, daftar buah bus sama di bawah jadi sama di break atasin dulu back layout sama Akanin dulu klik, hapus, di link dulu, ini sama, taruh di sini nya di link, nah dilanjutkan, berarti, oh tadi salah teman-teman, kalau belum di link, atasnya mengikuti teman-teman, berarti kita ulang, linknya dikembalikan, yes. Yes Ini 23 eh tadi Di atas Ini 24 Udah bener 12 Kita close Kita plus dulu Nah ini 24 Coba kita lihat dulu. Oh ya, sudah terbit ini. Jadi, tinggal ini salah tadi. Kesalahnya tadi belum diling ini, teman-teman sudah saya hapus. Makanya, ini sudah ikut hilang. Ini diling dulu seharusnya seperti ini. Ini di sini di link. Coba kita hapus. Nah, akhirnya isang ini nggak hilang. Kesalahnya tadi di situ. Nah, setelah itu natal di sini kita lihat setelah 2425 25 format 2 Oke okay. kita masukkan 25 game Ting tinggal diganti tem Roman Oke okay. selesai nah, sudah ter api teman-teman, kita dari atas nah, ini E ini e 2 satunya di sini tapi berbeda dua, nah, seperti itu, sama <tuh> jadi kuncinya di brick ini teman-teman, ya, teman-teman ingat di brick, di next pack nah, di kuncinya, sama di ini link to preview ini agar halaman bawah dan atas ini tidak sama di link to previous. mungkin cukup sekian ya teman-teman tutorial kali ini dari saya dukung terus serba serbi channel dengan cara subscribe komen like dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial teman-teman agar channel ini Cepat, tetap, dan selalu berkembang Tidak lupa saya mengucapkan Terima kasih kepada teman-teman semua Yang sudah subscribe dan mengikuti channel ini Akhir kata Salam dari saya Serba Serbi Channel Sampai jumpa Di video saya yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh